Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini jadi hari ini kita mau review uh, Project mau restorasi sepeda ontel oke okay, kita lihat dulu penampakan sepedanya Ini kita review sepedanya dari atas. Jadi atasnya itu masih pakai stang kayak kayak sepeda lama itu ciri khasnya ini. Kayak dilas kuningan guys. Tuh. Ini nih itu kalau dilihat langsung ini ini kayak kayak kuningan ini lasnya. Jadi kuat banget. Hmm, udah karatan. Tapi kalau bekas grip stangnya ini nggak karatan, guys. Yang karatan itu pinggirannya. Ini nggak tahu, nggak tahu masih ori apa enggak. Tapi yang jelas ini. Pakaian sepeda ontel-ontel lama itu, guys. Terus, ininya udah gantian, udah nggak original. Ontel lagi ini rakitan dari nggak tahu ini behel ukuran berapa. Ukurannya tuh hampir sama, sama jempol saya nih, guys. Lebih besar ini ini besi kayak besi linggis itu atasnya dibubut buat baut ini dielas ini ini kayaknya ini bekas kayak sepeda-sepeda sepeda gunung yang kawi kw itu guys jadi dirombak sama yang punya uh, kemarin ini pas dibongkarin ini semua robohan ini Menaranya ini udah semuanya robahan Pakai besi-besi buntu Dibubut lagi Jadi lebih kuat Ini Ini udah didempul Kemarin Bentuknya itu nggak rata Karena ini sasisnya kan Udah buatan lagi guys ini udah ada tambahan besi besi tengahnya ini tambahan. Ini nggak tahu masih ori apa nggak. Ini semuanya banyaknya banyak yang udah dirubah. Ini besinya tebel. Kalau besi ini sama ini masih tebel yang di atas. Suaranya itu beda. Ini kayak kopong, sekuran tengahnya ini kopong. Hmm. Ini besinya besi-besi, besi sepeda lama, jadinya lebih kuat. Ini pakai behel juga, yang biasa orang buat ngecor bangunan ruko itu, sama dia dibentuk kayak gini, udah gitu jelas dilas dikasih skuran, <tuh>, lumayan bagus pengelasannya. Kalau garpu belakang, nggak tahu ini masih ori apa enggak. Bentuknya kayak gini, mungkin yang pakar-pakar sepeda tua itu tahu kalau ini masih ori apa enggak. Kalau aku nggak tahu guys Ini banyak yang robahan Ini sih di Restorasi lagi Bukan buat klasikan ya guys Ini pengen aja Pengen dibagusin lagi Karena kalau dibuat klasikan itu Masih jauh dari klasik Banyak yang udah rubahan Ini kemarin yang ditempul ini bekas bekas kayak diskur lagi tuh guys. Dari bawah diskur lagi kayak gini. Karena ini dulu sepedanya buat buat kerja sama orangnya. Buat angkutan kayu. Pas belum belum pakai motor orang angkut kayu. Udah lama banget. Gak tau itu tahun berapa ya Pokoknya dari Anaknya itu Waktu masih SD Sekarang Udah gede banget Usianya Sekitar 30an lah Pokoknya anaknya itu Kalau nggak salah Kelahiran sekitar sekitar 91 itu dulu pas ini dipakai kerja itu waktu anaknya masih SD sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu jadi dipakai kerja udah gitu gak pernah dibawa -bawa lagi tapi pas kemarin ngambil dari rumahnya itu posisinya cuma minusnya cuma gak ada anginnya aja banyak sama udah lumayan karatnya tapi nggak begitu karet-karet, karetnya nggak terlalu karet banget, karena ini kemarin diolesin pakai oli sama yang punya. Sekarang udah mulai didempul lagi, dipoxy, terus didempul, biar bekas-bekas las-lasannya ini biar rapi lagi sama yang kayak nggak rata itu bekas kropos kropos karat sedikit itu biar rata ini ini benar-benar kuat guys ini kayak linggis sama dia dibikin tambahan besi yang tebal sekitar sekitar berapa mili ini ya 2 mili mungkin ya hmm. jadi ini rencananya mau dipakai lagi pakai biasa buat kalau pengen naik sepeda dicat ulang lagi nggak tahu ini mau pakai warna apa Soalnya di rumah tinggal enggak tahu, entah warna apa yang disimpan yang sekarang. Ini proyeknya sebenarnya banyak, guys. E, kalau udah jadi, udah dicet, rencananya mau ditambahin mesin kecil mau ditaruh di depan sini mesinnya jadi nanti dipasang dudukan mesin ke sini langsung sekuran ke sini nih ke bawah sini kasih sekuran dudukan mesin bahannya sih udah lumayan ada yang belum ada mesinnya tapi tunggu sepedanya jadi dulu enak apa enggak dipakai? Yang penting dicat ulang dulu biar agak bersih kalau dilihat. Ini dempulannya ngamplasnya belum merata guys, karena bukan memang bukan pakarnya, nggak jelas ya, kita fokus ya. Tuh. Jelek banget. Yang dempul bukan pakar dempul. Ini enggak tahu nih. Kalau nantinya niatnya kuat ya, didempul lagi biar rata. Dempulnya belum bolong, enggak padat. Bego yang dempul Oke okay guys sampai di sini dulu video kali ini uh, saksikan video selanjutnya. Uh, kalau pas udah dicat chat pas udah dicat nanti mau bikin lagi videonya, udah gitu dipasang rodanya, hmm, udah bisa dipakai jalan-jalan. Nanti bisa buat ngevlognya naik sepeda, guys. Sepeda rakitan, sepeda nggak klasik, nggak klasik nggak apa-apa guys, yang penting asik. Kan asiknya hidup itu kita yang menentukan Bukan klasik yang menentukan Oke okay guys Sampai jumpa di Kesempatan berikutnya guys See you next video guys